zodiak yang pertama adalah Ten of one ataupun 10 tongkat untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang diangka kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November di disini menggambarkan seorang Scorpio mendapatkan Zodok dan rezeki yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020 itu dikarenakan seorang Scorpio sangat gini di dalam bekerja di bulan sebelumnya sehingga di bulan September ini ia mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dan di saat itu Scorpio mendapatkan jodoh di mana seseorang telah memperhatikan kinerjanya dan cara kerja serta jawabnya di dalam kehidupan sehingga di sini seseorang tertarik dan ingin hidup bersama seorang Scorpio di bulan September tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle Secara umum, Page of Pentacle itu diartikan seorang anak Dan disini menggambarkan seorang Scorpio bertemu jodoh dan mendapatkan risiko yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020 Dimana dengan kegigihannya di dalam bekerja Dan disini seorang Scorpio mendapatkan support dan energi dari seorang anak Yaitu anak tetangga ataupun anak saudaranya Dan untuk kata kesimpulannya adalah Duhai kritis. Sejarah umum duhai kritis itu diartikan mahir dalam intuisi, psikologi pikiran, dan mahir dalam segala sesuatunya, serta di sini ia sangat ingin untuk melakukan sesuatu. Dan jika kartu duhai kritis kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini, menggambarkan Scorpio bertemu jauh dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa, di mana ia mendapatkan hubungan dan support energi dari seorang anak yang merupakan anak tetangga ataupun anak saudaranya. Dan high risk di sini menggambarkan akibat dari kegigihan seorang Scorpio. Itulah seseorang menilainya dan ingin menjalani hubungan yang serius bersama Scorpio di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu Zodiac yang kedua dan kartunya adalah Seven of Pentacles ataupun tujuh koin. Untuk Zodiac yang kedua yang bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa adalah seseorang yang berzodiak Leo. Yang diangkat kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus, di sini digambarkan seorang Leo mempunyai keuangan yang sangat meningkat di bulan September, sehingga di sini bisa dikategorikan Leo mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Dan di samping itu seorang Leo sudah siap untuk melakukan hubungan asmara ke jenjang yang lebih serius, dan di sini Leo sudah menentukan pilihannya, yaitu ditetapkan dengan satu poin, itu merupakan seseorang yang ia lirik untuk dijadikan pasangan hubungan yang lebih serius di bulan September tahun 2020 dan untuk support energinya adalah King of Cup Secara umum King of Cup itu diartikan seorang pria yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa Dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri dan disini menggambarkan ruangan Leo dan Reskini menikah di bulan September Tahun 2020 Dan ia akan bertemu Jodoh di bulan September Itu atas masukan dan motivasi Dari seorang orang tua Yang merupakan orang tua Leo sendiri Dan jika The High Kritis kita gabungkan Dengan zodiak yang kedua di disini menggambarkan Seorang Leo mendapatkan Reskini sangat luar biasa dan bertemu Jodoh Di bulan September atas dorongan dan motivasi Orang tua Leo sendiri Dan The High Kritis di sini menggambarkan Sosok orang tua Leo merupakan sosok seseorang yang mahir di dalam suatu kehidupan, mahir dalam asmara dan mahir di dalam keuangan Sehingga di sini, sangatlah bagus memberikan masukan kepada seorang Leo yang menunjang doaannya lebih bagus dan bertemu jodoh di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah... dua pentakel ataupun dua poin untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang tanggal kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret di sini digambarkan kestabilan keuangan seorang Pisces di bulan September merupakan suatu rezeki yang sangat luar biasa kepada seorang bisnis tersendiri dan disini seorang Pisces ingin mengambil satu langkah untuk memperbaiki Kehidupannya lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 Dan satu langkah ini merupakan seorang Pisces ingin melanjutkan suatu hubungan asmara bersama pasangan di mana seorang Pisces ingin serius dan menjalani hubungan jenjang yang lebih serius bersama seorang pasangan di bulan September tahun 2020 Dan disinilah dikategorikan seorang Pisces bertemu Jodoh dan mendapatkan resmi yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020 Dengan kestabilan keuangan yang ia miliki dan untuk support energinya adalah Page of sword. Secara umumnya Page of itu diartikan seorang anak Dan di sini menggambarkan seorang Pisces Mendapatkan keuangan yang sangat stabil di bulan September Sehingga dikategorikan rezeki yang sangat luar biasa Dimana ia ingin melanjutkan satu langkah yaitu Menjalan hubungan yang lebih serius bersama seorang pasangan Ke jenjang pernikahan dimana bertujuan untuk mendapatkan kasih Yaitu Seorang anak yang disimbolkan dengan kartu Page of Swords dan jika kartu dahil kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan keuangan seorang Pisces merupakan statu di bulan September tahun 2020. Saya melihat di sini dikategorikan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dan ingin mengambil langkah ke yang lebih serius bersama pasangan, yaitu ke pernikahan, dengan bertujuan untuk memperoleh keturunan ataupun seorang anak, dan dengan hipnotis di sini menggambarkan. Seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang mampu menjalani kehidupan dengan bagus, mengambil suatu keputusan yang sangat tepat, dan disinilah seorang Pisces mampu menstabilkan keuangan dan betul jodoh di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu jodek yang keempat dan kartunya adalah 8 Opel ataupun 8 Koin. Untuk sudut yang keempat adalah seseorang yang berzodiak Virgo yang diangkat kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Di sini digambarkan seorang Fibro mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dan bertemu jodoh di bulan September tahun 2020 dengan suatu kegiatan yang ia lakukan di dalam bekerja sehingga ia akan mendapatkan hasilnya di bulan September ini. Dan ia sudah memulai proses berhubungan dengan orang lain, sehingga di sini, di bulan September, seorang Virgo akan bertemu jodoh, yaitu dengan meniatkan diri untuk melangkahkan kaki bersama seorang pasangan ke jenjang yang lebih serius, ataupun ke jenjang pernikahan. Dan di sini, setiap usaha yang dilakukan Virgo di bulan September tahun 2020 akan membuahkan hasil dan menunjang keuangannya semakin meningkat, dan semakin meningkat lagi. Dan untuk support energinya adalah kenaik opson, secara umumnya kenaik opson itu diartikan seorang pria yang usianya di bawah 30 tahun. Dan disini menggambarkan seorang pria merupakan sosok seseorang yang bertemu jodoh dan mendapatkan usia yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020. Dikarenakan kegigihannya di dalam bekerja, di bulan-bulan sebelumnya sehingga hasil yang maksimal akan ia dapatkan di bulan September. Dengan dukungan dan motivasi dari seorang sahabat yang merupakan sahabat terbaik seorang Virgo sendiri, dan jika kartu drive gratis kita gabungkan dengan zuriat yang keempat di sini, menggambarkan sosok seorang Virgo yang merupakan sosok yang mendapat. Rezeki yang sangat luar biasa dan bertemu jodoh di bulan September dengan dukungan dan motivasi dari seorang sahabat dan the high di disini menggambarkan sosok seseorang Virgo merupakan sosok seseorang yang mampu bekerja mampu menjalani kehidupan dan mampu menjadi pemimpin di dalam suatu rumah tangga dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020 adalah seseorang yang berjudia Scorpio Selanjutnya seseorang yang berzodiak Leo, selanjutnya seseorang yang berzodiak Pisces, dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Virgo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang apa zodiak yang ketemu zodiak dan mendapatkan prediksi yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya